Ya. Kita baru Sudah lumayan ada setengah jalan yang kita tempuh dari perjalanan yang Tugaliku. Tugaliku ini. Ternyata sirkuitnya lumayan agak terjal melebihi petualangan Si Panji ini. Si <laughs> Bolang. Si Bolang juga kalah sama perjalanan ini. Bundul. Ini lebih lebih terjal, lebih banyak hambatannya, seperti banyak ranting-ranting di jalan yang membuat perjalanan semakin susah. Tambah keadaannya lagi licin ini, malu musuh hujan. Ini banyaknya pohon kayu, nggak tahu kayu apa ini jati kayaknya. Nah, Mau Cuma pohon bambu. Oh